Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tabaraka'l adina salal ala na'ma yang sangat kami hormati keluarga besar Syekhona Khalil, waktu khusus Haji Fakrillah dan semua keluarga santri yang saya hormati. Ini acara ngaji yang memang permintaan Gesofur dan saya supaya memang benar-benar memperingati Syekhona Khalil. Jadi kalau tanpa kitab beliau, nanti ini namanya ngaji Gusbah, bukan ngaji Syekhona Khalil kalau sampai saya sesatkan itu saya tidak tanggung jawab tapi kalau ada kitabnya kitab ini saya dikasih Gus Ismail itu sudah tiga bulan yang lalu Di beliau sering ke rumah saya, ngasih kitab ini cuma saya agak kecewa ya, kecewa dengan isi kitab ini satu, tapi kecewa yang baik dulu ketika saya kecil itu yang paling saya kenang dan semoga ini yang nyata itu kalau saya Kona khalil diundang taksia, ada orang meninggal kalau beliau nalkin hanya gini pokoknya kamu kalau ditanya malaikat, tanya macam-macam bilang nunggu saya nah ternyata di kitab ini beliau mengajarkan cara jawab itu saya agak kecewa saya ingin seperti itu saja jadi makanya ini Lajnah harus mensarai gitu. karena keinginan publik itu suka yang itu aja ya kalau ditanya malaikat nunggu apa? Syekhona Khalil, nunggu ketua katanya Nah khawatir saya Syekhona Khalil juga nunggu ketuanya lagi terus nunggu ketuanya lagi sampai akhirnya mengkarnakir gaduhi Rasulullah SAW itu kira-kira sudah tidak berani tanya lagi karena tidak mungkin kan Nabi ditanya Waman Nabi juga Nabi kamu siapa? Gitu. Wah, itu kan sembrono sekali itu jadi dan apa ya, meskipun itu cerita mulai kecil ya perlu dicatat, saya ketika satu sanawi ngaji di Gus Guziofur pernah diajak bapak saya saya satu sanawi ya kira-kira tahun 86-87 Ziarof Sefona nama e, Batu Ampar ketika itu diminta bapak saya khataman karena sanat, bapak saya itu hafal Qur'an diantara sanatnya itu lewat Badullah Salam, terus lewat Kiai Sa'id Sampang, diantara sanat beliau Tentu, beliau punya sanat banyak, termasuk lewat Mbak Erwani, Mbak Munawir, dan seterusnya. Kalau soal kesamaan sanat kita dengan Syekh Khalil jelas ya, karena misalnya saya, Mbak Mun, Mbak Zubair, Bwakhe, Mas Kumambang, ngaji sama Mbak Mahfud, termas, ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato, di Anak, ngaji sama Sayyid Zaini, Tahlan Di sini ditulis bahwa Mas Sayyidji Syekh Khalil adalah Sayyid Zaini, Tahlan Ya terus sampai Usman ad Yati sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah semoga sanat yang benar adalah kalau ditanya malaikat cukup jawab nunggu apa? Ketua ya. Sehingga saya minta sama Lajinah Turos supaya nyarai pertanyaan itu boleh dijawab atau boleh diserahkan kepimpinan gitu. <laughs> Karena ini supaya cerita yang beredar yang sudah menyenangkan ini tidak direvisi. Gitu. Kan kasihan masyarakat. Karena di antara imam yang baik adalah Wa imamu komen wa lahu rodun Ngimami masyarakat yang nuruti selera orang banyak Jadi di dipoling saja kira-kira seleranya masyarakat Suka jawab sendiri apa pasrah pimpinan Kira-kira Pasrah Pasrah ya sudah nanti ditambahin pasrah. Karena ini saya baca karena saya dikasih lama sekali oleh Guzmail ini saya sampai tahu ya karena ya beliau mondok di Anwar beberapa kali juga e, ngaji ya, ngaji bareng-bareng sama saya ngaji Mahal kemudian yang saya kenang dari komentarnya Lajina meskipun saya ya setengah setuju, setengah enggak ini ini Lajina harus mendengar, ini bukan kritik saya ingatkan saja di antara di antara materi di sini disebutkan Syekhona Khalil meskipun cerita isti maut, tapi beliau masih sempat mengeroppi kalimat-kalimat dalam kitabnya. Kata "laksina" ini untuk mengingatkan bahwa syarat wali itu harus alim. Gitu. Jadi, itu yang saya agak ngeritik Lajna karena itu cerminan komentarnya laksina sebetulnya. Kalau Syekhona Khalil sendiri akan membiarkan Allah ya falumayasa. Jadi Allah boleh mengangkat wali yang tidak alim itu saya yakin. Tapi di sinilah jenah. Karena begini Ini bukan kritik ya masukkan Supaya nggak tersinggung. <tapi> karena begini ya kalau dalam ilmu wali itu beda dengan ulama ya. Kalau pikirannya Imam Syafi'i, ulama itu mesti wali. Tapi kalau wali tidak mesti ulama. Jadi artinya wali itu bolehlah dari orang yang enggak terlalu alim tapi di takdiran ini di muka mukoddimah seakan-akan wali itu harus alim kalau menurut saya ya orang alim itu mesti wali tapi wali dari harus alim karena kritik saya itu bukan apa-apa karena kasihan sampean semua nggak mungkin jadi wali gitu. kalau syaratnya ketat-ketat itu itu. jadi ini mewakili suara publik <laughs> karena saya sering rebukan sama Gus Gus. Ini. semua mic ingin dipakai ngaji <guruh> jadi cara berpikir positif jangan kok wah majinya udah profesional micnya guntakan tidak cara berpikir ya semua mic ingin dipakai ngaji <guruh> itu, itu, itu. saya ini itu pengagumi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang yang paling saya kagumi karena kalau ngendikan itu semuanya dibikin gampang Ya Imam Syafi orang yang tadi nyucup Anda, setelah di luar ngerasani Anda, mengujat Anda itu gimana ya? Ya berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani, gitu. jadi menanggapnya itu enteng saja. Itu separuh dari kampung kamu itu benci kamu, gayanya hormat. Ya baguslah kalau benci, kalau benci tidak akan utang duit. Gitu. Orang tuh kalau meneng itu kan gak akan minta tolong. Kamu pernah dihutangi orang yang benci kamu? Tapi kalau teman, wah bahaya sekali itu. <laughs> Jadi imam Syafi'i itu enak saja melihat hidup itu Gampang saja eh, Saya teruskan ya Pentingnya alim nakwe ya. Kalau belajar itu Cari sisi ekstrimnya Makanya dalam muka yang saya setuju adalah Betapa bahayanya kita Kalau punya wali Yang tidak alim Meskipun wali tidak harus alim-alim banget Tapi kita tentu melihat saya kona, kona Itu orang alim yang wali Bukan wali yang alim Itu beda, ya. orang alim yang wali, bukan wali yang alim tapi orang statusnya alim dulu baru min lawa zimil alim beliau itu wali nah ini kenapa penting, karena begini saya ini kan nekuni Quran ya, karena bapak saya hafal Quran, saya harus nekuni Quran itu trauma terburuk dalam sejarah Islam, itu sebenarnya masalah laknal khitab atau laknal kalam itu sejarah terburuk, sehingga masyur awal dikarangnya naku karena ada orang Arabi. Ketika ketemu Sayyidina Umar Kila Sayyidina Ali Dia frustasi gitu, Tidak akan dapat rahmat dari Allah Karena cara baca dia Innafwa bari ummal minal musyriqina Warasulih dia baca Allah itu tidak punya urusan dengan orang musyrik Juga tidak punya urusan dengan Rasul Karena dia baca dengan jer diatafkan minal musyrik, Sehingga yang masyur Itu dibenarkan oleh Syedina Ali Kemudian beliau mutus Abdul Aswad Abdul Ali untuk ngarang nahu itu kata cerita yang terkenal. tapi cerita itu sebetulnya agak agak separuh salah. mohon najihah membenarin. jadi sebagian riwayat itu agak diprovokasi sebetulnya. abul aswad itu orangnya sufi, sufi wali kumul. dia disuruh ngarang nakuh nggak mau. terus si amir saat itu kilas Sayyidina ali menyuruh orang disuruh salah di depannya. jadi itu agak-agak drama. menyuruh orang yang disuruh salah di depan jika salah tadi kesimpulan tadi dari um, itu kamu datang ke rumah saya kamu saya ajarin ini bahaya sekali kalau Quran kamu baca model gini sehingga terus dikarang ke atas pasti jadi ada versi dua, yang satu nganggap itu alami yang satu memang karena Abdul Aswad nggak mau ngarang aku sampai tadi di dengan tanda kutip ada drama wati'ah kejadian seperti itu terus beliau baru ngarang eh, terus kedua Nabi sendiri zaman Sugeng, ini kenangan saya ngaji Sab'ah. Nabi itu zaman Sugeng sebetulnya beberapa luhut meskipun ini bukan riwayat yang yang valid-valid amat. Itu ada orang yang kalau manggil Nabi itu bukan ya Nabi Allah, tapi ya Nabi Allah. Meskipun kesalahan ini bagus. Sehingga Imam Asim mengatakan sebenarnya Kiro'ah bil itu sah. Karena lafat Nabi Allah itu bukan mahmusiyah, tapi Eh, bukan nakis ya, tapi mahmus eh, Lam Saya ulang lagi ya Jadi sebetulnya kalau kita verkan Naba'a yang ba'unabaan naba'an itu mahmus lam Karena Nabi itu Man naba'a orang yang menceritakan Tentang Allah Maka harusnya ya ya Nabi Allah Buktinya fiilnya Pakai nabdi ibadi Pakai hamzah, nabdi ibadi Ceritakan ke hambaku Ani anal kufur rahim Wa fi ibrahim sehingga dalam kiro asapah, kalimat nafek baca itu wan nabi'in. Bukan wan nabi'in tapi wan. Dan itu ngenakkan kita. Ngenakkan kita itu begini. Andai kan tidak ada bacaan seperti itu. Maka kita akan mengira huzwan itu nakis wawi. Padahal tidak, dia mahmus lah. Buktinya ketika mati haza'ah ya'zau, hus'an. Allahu yastaziu pakai hamzah. Andai kan tidak ada kiro asap, ah, maka orang ngira itu nakis wawih, Dan sampai nyari kamus, nganti-mati, hidup-mati lagi, hidup-mati lagi, nggak ketemu. Ketemunya itu di dimahmus. Sehingga saya suka, kalau ada wali atau lama ngarang narku itu suka. Saya termasuk suka baca narkunya Syekho Dulu ketika saya kecil, terkenalnya Syekho itu bisa mengalfiahkan, menjadi ilmu hakikat atau menghakikatkan halnya Begitu juga ke jazuli Pelosor. Dan itu ketika kita sudah hafal al-fiah. Hapal terus faham. Itu memang benar-benar itu jadi nasihat yang luar biasa. Contoh-contoh yang ada di al-fiah. Nah kenapa itu penting? Karena andai kan tidak ada kiro'ah, sab'ah. Kita itu tidak pernah tahu kalau kufuan itu mahmuslam. Tapi kalau ada yang baca kufan atau kufuan. Kan terus enak gitu. Dan Allah. Tidak ada siapapun yang menyamainya Makna menyamai itu kan dari kufan Bukan kufuan Karena kalau kufuan kita anggap kayak ghuswan Atau apalah yang kira-kira mirip-mirip nakis Artinya begini Jangan sampai orang yang punya otoritas ilmu itu gak ngerti sorof gitu. Nanti bahayanya nanti nakis dikira mahmus Mahmus dikira nakis Itu betapa bahayanya saya itu punya kitab yang disitu diceritakan ironis-ironisnya atau naifnya Qur'an yang baca secara salah. Punya banyak kitab lah tentang itu. Di antaranya adalah ada seorang khatib itu pas khotbah baca ayat wala tanquhul musyrikati hatta yu'min Terus dia masih baca wala tangkihul musyrikin nah hatta yu'minu masih baca bifat khita sehingga maknanya menjadi begini wala tangkihul lan ojonekai shirokabe poro lelaki ke al musyrikin yang lanangan-lanangan musyrik jadi semua yang A'robi itu bilang kebetulan si pinggirnya A'robi tadi ulama kalau ndak jadi masalah besar apa betul itu Quran kalau Quran seperti itu hebatnya di mana? karena berarti kan maknanya wahe pala lelaki muslim jangan menikahi lelaki musyrik terus terus kata si ulama tadi ndak itu enggak Quran itu kelirunya khotib itu, itu khotibnya yang enggak pernah ngaji terus yang benar gimana pak ulama yang benar itu yang ayat kedua atau yang kedua itu wala tungkihul musyrikin artinya maknanya wala tungkihul lan ojone kahno siro kabe Aibanatikum tentu maful banyak dibuang putri-putri kalian semua atau mau Mauliyatikum ya kalau pakai umum yang anda wali ini kamu jangan pernah menikahkan perempuan yang kamu wali ini dengan lelaki musyrik dan kita betapa fatalnya ketika tak yang kedua kamu baca fath itu kualitas balaghohnya hilang kualitas maknanya hilang macam-macamnya hilang hanya kesalahan dalam membaca Tak bilfati bukan bid Karena kalau bidomi itu jelas dari angka hayung tiku inkahan berarti sitobunil aulia walatung tiku e ayuhal aulia bana atikum, eng anak anak wedon sirokabe ojo bo nekahno anak mueto al musirikin eng lanangan musirik itu terus clear. Artinya gini kita misalnya punya guru terkenal wali sudah ditutupi orang banyak terus nakunya salah itu Jibril mesti bingung, ini Quran saya kok jadi gini itu gimana itu? kan kan kecewa kan nurunkan dengan asohil lugot dengan kelas terbaik, kemudian dibaca dengan secara salah fatalnya lagi kalau salah digowirit mandi lebih parah lagi karena nanti yang baca benar gak, gak, gak berani karena takut gak mandi makanya saya seneng kalau ada ulama kayak Sheikh kholil terkenal wali tapi juga terkenal anakui. Saya dulu ngaji bahmun itu jamu jamem lo kitab yang bulatnya, masya Allah. Seneng saya sama ngaji ulama yang kitab kitab naku yang bulat-bulat itu. itu sampai sepuh ya baca Ibn Aqil sampai sepuh. Itu memang seakan-akan jadi peringatan bahwa syaratnya ulama yang jadi wali bukan wali yang menjadi ulama itu memang harus mutabakhir. bil biluqtil Arabi atau bilisanil Arabi. Kalau istilahnya Quranu bilisanil Arabi wa alamin amin ala jadi kalau ini di kitab istidatul maut maupun takdir rotus itu tetap harus dianalisis sebagai tadi jadi ngaji nahu itu adalah dimulai karena cari ekstrimnya termasuk maqduf maqduf itu harus dipelajari di sini saya juga baca banyak tentang makhduf Meskipun beliau tidak menyontohkan yang ekstrim, tapi kalau saya suka menyontohkan yang ekstrim, misalnya begini: "Sampean yakin Fatihah itu apa panda, kalamuah kan coba kalau tanpa mahfud. Allah menghentikan pada Nabi Muhammad, ia karena wujud Muhammad kepadamu, kami menyembah juga berarti Allah menyembah Nabi Muhammad. Betapa bahayanya kalau kita enggak ngerti nafsu bahwa dalam sekian lafaz, kadang, kadang ada mahfud, ada mukodda." Maka semua tafsir mesti mengingatkan, Wahyu Kod Daruko belakalihitalah karena Karena itu satu-satunya cara. Jadi ia karena butuh tetap kalamuah, oh. tapi prosesnya begini. Muhammad, mulai sekarang kamu bilang ia karena butuh. Terus Nabi menirukan ia karena butuh. Jadi hadal kalam, tarbiyatun domina tapi untuk dilafatkan gajing nabi. Bukan Allah melafatkan itu kepada gajing itu kalau gak ngerti nafsu maka ia akan butuh oh ia akan butuh kalau berarti kalau mualin nabi terus kamu bayangkan allah ngelihkan kepada nabi iya butuh fatal gak itu? fatal makanya dibutuhkan kecakapan ahli nafsu yang mengharuskan ya saudara lagi yang mengharuskan itu diberi takdiran yaitu kulu iya karena itu ibarat saya punya anak terus saya bilang "jong katakan jenengan bapak loh anda bapak saya kan tentu anak saya tak bilangin kamu bapak saya, jenengan bapak saya berarti anak saya terus menirukan jenengan bapak saya tanpa ditagihkan itu berarti tahakkum menghukumi anak itu bapak saya, kan kacau itu ahli aku yang tahu. termasuk contoh terakhir betapa pentingnya naku atau balaku atau apa saja di balaku misalnya diajarkan fasli wal walwasli di antara mawadi adalah Dua kalimat yang koilnya berbeda harus fase Kemudian fase ini oleh ulama tajwid disebut Waqaf, ada yang menyebut taktek ada yang menyebut sakta Itu urusan ulama tajwid Tapi kita mengikuti itu yang disebut sakta Kenapa itu penting? Malah penting sekali karena tanpa itu tidak bisa Misalnya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitabah walam yajallahu Aja. Coba kalau tanpa sakta, walam ora gawe sopo-opo, Allahu quran ora digawe orang ora digawe bengkok, koyo nyora digawe jejeg. Jadi Qur'an ya agak jejek agak bengkok. itu kan fatal sekali Karena takut makna seperti itu, maka tidak boleh tasal lutul amil yaitu walam ke lafat iwajah Tapi ini satu mafhum. Jadi maknanya walam yazallahu iwajah Allah tidak bikin Qur'an itu bengkok. Pesakta, maknanya agak bengkok itu apa? Nah, dengan fasal ini Maka Lafat ini dimaknani secara kesimpulan Bukan ada lutul amil Amil walam ya'al mengamalkan ke Bahiman, kalau itu berarti bahaya Berarti walam ya'al lahu Oh itu bisa kafir Jadi artinya gini Adekan kita punya guru terkenal Wali keramat, terus baca walam ya'al lahu Bahiman, terus kita curiga ini wali model apa kok nifati koran seperti itu Kan itu harus digredel itu kewaliannya. Artinya apa? Dengan Syekhona Khalil bisa ngarang kitab nahu seperti ini Mengdumah Nuzati Tulab ini mentakir ini Itu menurut saya itu garansi yang kesekian Garansi yang otoritatif Bahwa beliau wali itu. Karena memang syaratnya wali itu harus menyelamatkan naskah Karena agama ini dibawa oleh Quran dan hadis Semuanya berbentuk naskah Kita bisa membayangkan kalau Ulama-nya atau walinya saja membaca naskah itu secara, wak, makan dalam guyunan-guyunan ulama' dulu sampai ada syur itu guyunan itu. Cuma ini enggak dari riwayatnya hanya guyunan, ada orang mati gara-gara titik. Turut, gurunya itu memijazahkan habbatun sauda dawa un mingkul ya, wak. Ya, artinya jintan hitam itu obat dari segala penyakit. Muridnya itu, naskahnya itu hayatun saudak. Ular, karena kalau khabba itu kebijian kalau haya itu laular hitam itu kan artinya kobra, dicari Dicari, dipatok, terstakobal, lho minaminkum, ya yakar <laughs> Itu gara-gara salah naskah, tapi yu adi maut maut, gitu, gara-gara apa Sehingga ya, ya, saya mohon sama ini jenah Kalau meneliti satu ilmu itu cari sisi ekstrimnya Nanti kelihatan betapa pentingnya nakhu, pentingnya soro pentingnya nakhu yang detail ya naku nah, yang detail kayak tadi yang sampai makhluk tadi makanya semua tafsir sama lihat itu mesti sebelum ia kena butuh wa yukot daru taala ia kena butuh Ulu karena tanpa itu kamu bayangkan kata kalim wahli nabi terus reaksinya ia kena kan nggak kebayang seperti itu yang kebayang adalah muhammad katakan ke saya kalimat atau kata iya kena ya jadi saya mempelajari naskah-naskah saya Tapi khusus yang Soalul Malaken, Mungkarnakir itu naskah itu tolong lajnah menambahi takdiran tadi. Supaya menguntungkan kita. Gunanya apa? Kita kalau senang wali tapi tidak dapat untungnya. kan Karena kita semua ini ibadah itu Mau loyal ya kalau ada untungnya, kalau tidak ya. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.